puluh ribu dimanain uangnya mbak <respuesta> ya. Alhamdulillah sudah di sending... seneng sehat sehat. sehat sehat ya ampun Ayu, aku nanti ya. mau sekalian mau bikin itu apa mau vlog iya, kita juga aku mau masukin ke YouTube kemarin juga pas yang acara itu udah aku masukin ke YouTube oh, <laughs> udah live you. Yeah. thank you, thank udah you pada yeah. dateng guys timolito <laughs> aku sengaja nih, ininya turunin. Sekarang ini turunin ya. Halo. Wah. Wah. Halo guys dari pihak goldstarnya Halo. sendiri sampai datang ke sini thank you <laughs> banget. Iya nih, sorry ya, kita kemarin itu uh, ada kesalahan tenis jadi yang pertama rusak jadi kita gantiin yang baru nih. Wah nah, thank you thank musuh. you, bagus ada banget. Ah ini kok? Hai, ini orang Taiwan asli Indonesia juga. Indonesia juga. Oh Indonesia juga, oh, Indonesia juga. Oh. <laughs> cuma kemarin nggak ini ya? oh gak ada, gak ada siap ya? antarnya kita mau um, request ada buat video tiktok untuk mbak boleh gak? Hmm, maksudnya video oh, tiktok yang seperti yang kayak biasa yang kemarin yang nari upload video oh maksudnya oh, oh, di iniin oke oh, okay, pasti, oh, oh, pasti. <laughs> <laughs> <laughs> kalau kemarin kan emang apa sih ngedadak juga oh, jadi eh, gak ada persiapan ya, <hih? <hih> wow, wow, wow. thank you thank you oh, <hih> hong banyak. baunya mah udah ini udah seneng banget ini berat loh Guys, yes. yes. yes. alhamdulillah, no, sama kakak-kakak goldstar, thank you. Hello. Ini nanti dimasukin ke YouTube kan kayak gini. Oh gitu ya? Iya <laughs> ya? nanti aku ngedit sendiri, semuanya aku edit sendiri. Ah, <laughs> Kalau kakek lagi tidur atau apa? Yes. Terus majikan juga udah tahu aku suka bikin video lomba-lomba gitu kan suka oh, waktu dulu sama AS ya, sama <laughs> apa aja lah. nanti <laughs> <laughs> <sambil sambil sambil> ya sambil iya, yang penting positif lah. Oh, yang positif. Nah ini, thank you sampai mereka sampai datang loh guys Sekarang mau pakai handphone dulu ya Nanti kalau ada rezeki bisa pakai yang iya. <laughs> kamera yang Kamera yang bagus, waktu oh, udah menang loh puluh ribu dikemanain uangnya mbak <laughs> yeah. Alhamdulillah sudah disalurkan ke yang berhak <laughs> oh, Baik banget yeah. nih, tuh ada namanya lagi nih Hmm. lomba video kreatif TikTok juara satu. Terus ada nama di sini Citria. <tik> ya. Citria taunya pada Helen semua. Manganya. Oh taunya oleh Helen. Oleh <tik> panggilan oh. ini sih dari dulu. Nggak oh, <tik> apa-apa tapi ini nama asli saya dong dari orang tua. <tik> oh, iya. Ya thank you tuh oh, ada kakak ada kakak kata Dokter, thank you banget. Ini. Mbaknya kayak <tik> aku uh, bisa kontidian uh, oh, mbaknya juga nggak apa-apa. Kemarin tuh penasaran sama yang buat nerekam itu tuh alat langsir itu bagus. Oh <laughs> itu iya. aku beli di situ kayaknya nggak bisa Nih. Mm. Halo. Aduh. Iya soalnya ini kan tuh iya di sini. Uh -uh. Halo. Thank you. Thank you. Goldstar. Udah sampai repot-repot mau datang ke sini. <laughs> nah, makasih. Bagus banget pialanya. Challenge TikTok jangan lupa ya di follow semua akun medsos Goldstar Indo ya baik di Instagramnya, Facebooknya, TikToknya, pokoknya jangan lupa kalian kalau mau kirim barang, mau kirim uang itu bisa ya kirim uang bisa, kan ya mau oh, pesen tiket semuanya itu yeah, bisa datang bisa. langsung atau inbox di fanspage Facebooknya Goldstar Indo guys pokoknya dijamin amanah, mm -hmm. keren mm -hmm. banget pokoknya <laughs> thank you iya yeah. banyak uh, pakai masker aja udah cute gitu Nanti mau di itu ya. Oh oh, foto kita lagi. fotoin dulu boleh ya, Mbak ya. Hmm. Mbaknya udah terima gitu. Heeh. Uh. Eh. Jadi mau aku tuh? Mau <laughs> aku bapaknya. Aku bapaknya oh, mau buka Boleh, boleh, boleh. Panas hari ini, panas. Ya udah. Aku juga nanti mau aku taruh aja. Boleh dan nanti bisa bantuin aku ini ya. boleh oh, videoin. Video juga ya. Iya. Tapi ada musik ya nggak usah apa-apa, gak ada apa -apa. ya, pintar video nggak usah ya Bisa ditambahin Bidah editin kan Gak usah semua ya Ini gimana cara balik kamera? Apa? Balik oh, kamera di, Kalau ini mah di uh, Jadi ini mereka udah pulang ya aku sesibuk ataupun tetap prioritaskan pekerjaan tapi jika emang ada waktu luang kalian bisa manfaatkan media sosial itu dengan baik enggak nggak menunggu panas cuacanya lumayan ya bisa manfaatin bisa cari penghasilan atau apa yang penting tetap fokus ya dengan kerjaan kita ya. Iya ada sertifikat juga. Ya. Ini jalannya ada sertifikatnya. Thank you. Selamat siang semuanya. Nanti aku mau lanjut edit ini ya video YouTube ya. Jangan lupa kalian nonton. Thank you. Selamat aku di sini. Tuh. Ini rumahnya kayak rusun. Ya rumahnya tuh kayak rusun kayak gini jadi motor apa tuh taruhnya di luar <coughs> ini kan ada ini kan yang kemarin yang sertifikat dari gold star nya sama ini sama ada uang juga kan di sini ada uang <laughs> makasih ya makasih semuanya alhamdulillah tuh jadi ada ini hadiahnya ya hadiahnya ada piala ada sertifikat dan ada uang nggak mendung kok ini panas loh Cuma kan ini ada di tengah-tengah pemukiman Pemukiman yang padat penduduk Kalau kayak di Indonesia mungkin kayak Rusun kali ya ini Aku gimana sih pake maskernya Maskernya gini amat ini. Aku sekarang mau naro ini dulu Pengennya sih dibawa langsung tapi aku mau nengokin kakek Karena tadi dia mau tidur aku langsung ke bawah Cerah, cerah, enggak malah panas. Lihat aku sampai keringetan, aku sampai keringetan, guys. Udah, aku ini ya, ini roti dulu. Di Indonesia mungkin kayak rusun kali ya. Aku gimana tuh? Pakai maskernya, pakai maskernya gini amat. Nah, aku sekarang mau naruh ini dulu pengennya sih dibawa langsung tapi aku mau nengokin kafe karena tadi dia mau tidur aku langsung ke bawah uh, cerah <laughs> cerah enggak malah panas lihat aku sampai keringetan <laughs> aku sampai keringetan guys udah aku ini ya aku mau rapiin dulu Eh, aku mau rapiin dulu kayak gini kali ya hmm. eh lanjutkan ini naruhnya kayak gini kayaknya hmm. aku mau ke atas ini susah ya soalnya aku juga pas kebetulan ada pesanan aku dateng kesenian vitamin rambut di Taiwan bolak-balik rambutnya rontok jadi aku beli vitamin sama itu buat perawatan rambut ya Jawa hujan oh iya ya jangan lupa minum <laughs> ya udah ya udah makasih banget ya nanti kita lanjut lagi aku mau ke atas aku ada di lantai 5 Aku ada di lantai 5 Halo, wah, banyak tongsil. Halo, saya, saya, saya, Halo. saya, saya, saya, masuk bawanya susah jadi aku matiin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan nutup pintunya <laughs> pintunya nutup terus, ini mana sih bataknya nggak ada ya Duh, Assalamualaikum dadah <tip> Halo guys, jadi kebetulan hari ini kedatangan dari pihak Goldstar yang mengantar Piala sama itu ya, hadiah dari challenge TikTok Goldstar Indo Dan hari ini juga paketan dari Forex dateng guys. Jadi ini orderan aku di Forex, yaitu Formosa Express Aku order tiga barang, yaitu vitamin rambut ya seperti ini Dan aku juga pesen serum rambut karena selama kerja di Taiwan tuh banyak masalah di rambut gitu guys dan satu lagi nih nah di sini uh, harganya cukup apa ya uh, menurut saya murah meriah gitu ya tapi kualitasnya itu nggak murahan gitu loh guys karena emang lagi promo kebetulan ordernya juga lagi masa-masa promo Imlek gitu guys nah ini vitamin rambutnya tuh wangi banget oke okay, dan ini ya yes satu palet pokoknya harganya tuh murah banget ya e, harga di Taiwan gitu ya satu paketnya itu 190 NT, kalau kita rupiahkan kurang lebih 100.000 tapi ini udah termasuknya sangat murah gitu dibandingkan dengan saya biasa beli makanan sama aja ya <tuh> nah, ini satu paketnya banyak banget isinya kalian bisa lihat Kalian juga bisa pilih warnanya sesuka hati, dan kebetulan aku belum punya warna-warna seperti ini, ya. Warna yang aku suka emang agak gelap, kayak gitu. Coklat yang krim, kayak semacam peach, kayak gitu, gak suka yang terang-terang, yang warna-warna cerah, anak muda. Bagaimana, tapi aku suka yang ini, jadi kalem gitu, ya. Warnanya tuh, menurut aku, kalem gitu bagi aku sendiri, ya pribadi. Oke. Okay ini bagus banget nah dan ini juga ada hadiah dari FB Forex Formosa Express kalau tadi kan orderan kalau ini hadiah dari mereka ya guys apa sih hadiahnya dulu jadi penasaran deh Oke okay, kita unboxing bareng ya ini hadiahnya dari mereka karena aku uh, bantu promosikan juga untuk penjualan kardus Nah sebelumnya banyak juga orderan kardus ya Yang hadiah rice cooker itu hmm, Kalian bisa cek di video TikTok aku ya di Fitri Helen 04 Oke okay, ini hadiahnya loh guys Wah aku juga penasaran apa sih hadiahnya Ih lucu banget Dari luar aja udah kelihatan ya Gambarnya tuh hello kitty Wah cewek banget deh uh, Ada sabun juga <laughs> Dan ini uh, Setelah aku lihat Ternyata apa tuh? kita lihat ya guys oke aku mau buka dulu dilihat-lihat dari packingannya wah ternyata parfum guys, wow parfumnya kecil-kecil mini gitu tapi lucu banget ya Imut kayaknya bagus ya kalau buat oleh-oleh atau buat hadiah gitu ya isinya satu paket ada lima ini mereknya emang merek channel <laughs> ya kalau original semahal <laughs> mahal ya guys oke okay, yang mending ini ya buat bisa buat jalan-jalan atau apa gitu bisa dipakai ya enggak harus tiap hari juga sih makasih banyak buat forex semoga sukses selalu dan terus berkembang pesat ya usaha onlinenya dan ini uh, selain parfum aku juga ada satu lagi ya hadiahnya. Apa sih? Ih, kecil mungil lucu banget deh. Ternyata ini tuh isinya kuas make up, guys. Jadi satu paket juga. Kita lihat. Wow, satu paket lucu banget ya. Jadi dari yang kecil buat eyeshadow sampai yang buat kuas ini ya Blast on apa gitu punya. Lucu ada berapa ya? Banyak juga. jadi ini adalah parfum dari sense channel ya ini parfumnya tuh lucu banget, bentuknya mungil mungil pokoknya, kita juga nggak tau ini satu paket ini murah banget loh guys Ini dari sini aja satu paketnya guys lucu banget ya bentuknya Hello Kitty. Lucu banget ya, isinya juga lengkap dan harganya tuh lagi promo, murah banget loh satu paket ini. Udah lucu, warnanya pink lagi ya. Wah, keren banget kan bagi yang suka make up, kalian wajib banget lo punya barang yang mungil satu ini. Kita lihat ya ada berapa sih isinya. <Syukur>